Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar? Semoga sahabat sehat selalu. Sahabat kali. Mama sama belajar. Iya belajar sama ayah. Jangan kemana-mana. Saksikan terus dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, okay, sahabat. Tak sabar lagi, kita sahabat. Kita langsung aja ke TKP. Oke, okay, saksikan. Oke, okay, sekarang kita mau pilih yang mana, sahabat? Yang hmm, mana, Ayo, pilih mana, sahabat? box ini. Box kita belum pandai baca, sahabat. Kita baca dulu. ABC oke okay. habis eh mm. oke okay. oke kita pilih yang ini eh oke okay. kita pilih ini ya oke okay. nah ini sahabat kita mulai dari mana sahabat wah ini apa nih find the letter ABCD oke okay. kita mulai dari sini sahabat boomba, boomba, boomba, boomba, boomba, boomba. Hai, Hmm, oke, okay, yang mana? Yang ini. Oke, okay. okay, kita pilih ya, hurufnya. Ya. Shh, the monster is sleeping. Ah, the monster was sleeping. Siapa? Eh, yeah. oh, mana E? Ada sahabatnya? E Ada? ni pile dia kita nak pet dia dia dia tekan ruby Ah. Biaja, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, B Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, Bibi, teman-teman ya Kak. Ke depan, ya, teman -teman, ya. Mm -hmm. dia jam-jam ya Oke suka pilih yang lain sama si mana sahabat si si si si dalam ya betul ya <tuh> keren okay, pergi <naik>. <tuh> dia oke sahabat sekarang burung apa katanya di ingat ingat bajunya bajunya warna apa tuh sahabat D. kuning ada huruf D oke okay, yang tadi yang sama yang sama dengan bajunya <tuh> yeah. Nah sama. Ini enggak sama minat minggu oke gimana sahabat gimana sahabat oke enggak mainannya oke enggak Ya. Oke enggak mainan ini Sabar. Ya. Oke, sekarang kita mulai yang lain lagi. Hmm, Main nih. Oke. Ya. Hmm, kita, tunggu, ya. kita tunggu ya. tunggu. tunggu dulu, dia lagi apa nih? Kenapa dia lambat? lihat ya, coba lihat, coba lihat. Tahan, Oke. Okay. Sinyalnya oke. Okay. Tapi kenapa? Bola. Itu tot tot. The bugs buck are hiding in the woods. Find Baik. them by matching the upper case and lower case letters. Ayo, mana apa? Pilih huruf apa aja itu? Hmm. A. A. Hey. A. Great. Wee. You got both. A. B A B ay. A A A A E. A E. E. E. E. oh E. E. E. E. E. E. E. B B E. E. E. Oh, cari yang besar dan kecil, sahabat. Jadi, cari huruf yang besar dengan huruf kapital dan huruf yang kecil. Oke, okay, mana huruf? masih oh, lagi, C. Huruf C. Ah, C. pandai. Ini lagi. Ini satu lagi. C. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Hey. Muda, sahabat, ya. Yeay. C. Mudah, sahabatnya. Gimana, sahabatnya? Oke okay, enggak? Oke okay, enggak, sahabat? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Oke okay, enggak, oke okay, kita mulai lagi ya, kita mulai lagi, jangan kemana-mana, oke. Okay. Nah, ayo cari huruf huruf D, eh salah. D. Okay, oh huruf D kak dia D yang kapital loh, dia yang besar, dia yang besar, di yang kecil? Iya, panda. D. Ada di ya? Iya, cari di yang kecil dia yang besar. level up, level banget. kita sudah sampai level hmm. oke okay, sekarang kita pilih yang lain lagi you would need a grown -ups help here. oh ini subscribe kita Janganin aja ini hmm, ini sayang sekali sahabat yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah apa ya tapi khawatir, okay. kita cari okay. yang lain lagi oke okay? yeah. nah, saksikan video berikutnya, sahabat dan jangan lupa like share and subscribe bye bye